Tunggak penting kati coro nge Hasanah utawi paripun pidato luhur. Ingat sambagi kasunagan rumadang pancenaripon Romo Kiai Haji Ratih Hasan Akil Babur saking kado pesantren al Imam Bulus. Allahu Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-lazih an'amana fi ni'mati al-imani wal-islam wa arshadana min al-dhulumati ilal nurin al-Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallama sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa anta bi'ahuk ihsanin la yumi al وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد وتجاهدكم معظتم من ربكم وشفاء لما بسدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبدالك فليفرحوا وخير مما يجمعون fa takallahu al-hadid wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma buistu liqatan mimma makarimal akhlaq amma ba'ad anggen karomun to kiai para ali para ulama sedayanipun alhamdulillah kathah ingkang rawuh panatitenipun boten kawula sebat Asmani pun, tunggal, tukus tunggal, ikan kawo pun yakin. Horoskop, nyala kesepuan, ikan Rawuh, khusus tempatan Ibu Lurah, desa bisa, kunir, joguro, beserta perangkat, ikan samirawo, dan buatan hati jorok riki, ikan Bapak-bapak dari kecamatan butuh Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Bupati Kabupaten yang kami hormati. Sedaya tamu undangan iki para kelurah-kelurah sane rawuh, mbah manten sareng sane rawuh. Alhamdulillah sedayanipun ingkang kawula hormati. Pajangan sedoyok, ingkang sami hormat, ingkang sami sedayani Sedayanipun, ingkang tansah karahmatan dini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kubi grup hadroh yang kami badakan Alhamdulillah kami lahirakan roh syukur ingkang aku Dini wonton papan wulan ingkang mubarokah kita sakit sareng saren kita kaker sakit tempal sakit antuk demi wantunipun adi ikan aku sesuai kali tulisan wanteng wengki pulau sepindah niat angur mati babaripun nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam tipun saren kali syukuran hataman Al-Quranul Karim tambah malih kalih peresmian masjid baiturrahman. Rahman Alhamdulillah sedoyah sangat melampahkan desain sesuai kali rencana nipun sesuai kali acara nipun boteng-boteng aral setunggal punopo Okeyo rahmat ingkang agung anugrah ingkang kata ingkang sampur kaparingaken cuma tekitos doyo Saestu es tu beto pinten-pinten kesayangan ingkang kata beto pinten-pinten kemanfaatan ingkang kata soyo damu soyo tambah nida jadi pun tambah ilmu nipun berkah rezeki nipun putrawayah tingkan soleh ka kaburnut husnul khotimah amin Budi saya ucapkan selamat kepada adik-adik ya. semuanya yang baru saja menghatamkan Al-Quranul Karim. Budi-budi bisa Allah jatuh melari-lari tingkan masbahat lari-lari tingkan ini gunami Sedayanipun Allahumma hamiin. Perhatikan wal hadirat rahimahullah. Berintanya kini buatan main-main. Acaranya luar biasa. Si memperingati lahiripun kanjen hati. Peng loruh ngormati hataman urhan. Peng telur selamatan masjid. Pundiku api kabin. Niku program-program yang akan program langsung Dini kanjir Nabi Muhammad Wasallam. Wawakannya kanjir Nabi Wawakannya Quran Wawakannya Quran Wawakannya pun masjid Begitu kanjir Nabi hijrah Saking Mekah Tunggu di Madinah Pertama Sini dibangun masjid Jangan masjid Nabawi itu pertama Masjidil Harun dari onteng masjid pertama yang dirikan oleh Rasulullah SAW salam tanah Arab jenengi masjid Nabawi ke Madinah depan jenengan umroh atau haji ngertos ada saat ini pun saya masjid pun direnovasi pun direhab. Biasa Bapak Kurno Kumpulnya Gue betepe Gue sholat pertama kemriku Terus tepat sangat studio tim Binteniki memperingati Lahiri Nabi kita Muhammad Salah tu'ala salam Resme ke masjid Hakaman Al-Quran Mugi-mugi barokah Allahumma Amin Seprono seperme awet jaman kuno tekan insyaallah akhir zaman peringatan peringatan tempat dimauan sedih diperingatilah hilir dieringati kita meringatkan peringatan sedo you know I mean? kan, di pun se tangil, kira pembeda? Ngejepit aneh, padahal yang jadi di kupun sedo pada umumnya manusia manusia pada umumnya manungso rubrae menungso nek wong wis mati pun sedo, pun pejah sing diprèngati sedami kira kongki nek wong iki baru lagi tapi khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sih diperintahlah diri padahal kan Nabi sampun setu. Mau nanya kalau pujian-pujian di Soni kanjeng Nabi niku ku menungso amangin ora koyo lumbrai menungso. Boleh menungso ngalumbrat itu penting. Kanjeng Nabi niku menungso aning orakoyo manusia bukan manusia rauumu sempurna kan Nabi Boten koyol lumprai manusia mawon ratusan tahun Satu terkajenab Nabi Nabi salam dohir Nabi Isra Elisalam akhir Maria Israel terus kita dari keyakinan, nabi, rasul, dan selangkung nabi Adam, tubuh kita Nabi Muhammad SAW, jumlahnya selalu tugasnya. Bodoh, sama. nopo, tugasnya? para Nabi ini, ya, apa paring, kepada memberikan syariat kepada umatnya orang Rasulullah, jaman Nabi Adam biasa ada teh tauhidnya sama, mong Rasulip itu, la ilaha ilallah Adam Rasulullah, la ilallah Nuhun Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, kita kumatikan Nabi, la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah, tauhidnya sama. Sebab, kumatulah kata Islam, melintir -melintir, adonu Islamu, adonu beton, ini orang seng-rasen Islam ini melintir-melintir, pintar-pintar. Agung-muk Islam, agung keri. Sebenarnya, ini kan jadi Nabi Muhammad SAW Berarti, nih agung Islam, keri saat Nabi Islam, ini Nih Ini nonton berarti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Adam orang Islam. Nek orang Islam berarti kafir para nabi. Per Nabi Nabi waktu Ini tentu Nek Islam dibutuhkan jadi Nabi, berarti Nabi Nabi tak derengi kafir nabi. Gede, tentu. Sedoyo memberikan ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ketahuikan sama. Karena yang mengenal "La Ilaha Illallah" (Roh Sehub) hanya Islam, bahkan nikah nabi Adam kali salam, kali Siti Hawa, nikah hari dua kali nanti "La Ilaha Illallah Muhammadur Rasul". Jadi, ini "La, la Ilaha illallah, illallah", itu bukan hal yang baru. Nabi-Nabi aqulu ma kultu ana wa tabi yunabi qabli la ilaha illallah luwih utama utamane penutur sing bujakke isun lan dhucapke nabi-nabi sakdurung isun la ilaha illallah samah dekone dicoba nek sampeyan he pani israil nabi sakdurung itu pani israil Inni Rasulullah wa'alaikum, aku utusan. Nekwekabek, menerake kitab-kitab saat dirungu taurat jadu wa'amu basyiran birrasulim yakti nimbati ismuhu ahmad. Tak berikan khabar gembira akan datang setelaku Nabi. Berarti kabar gembira akcik dohiri Nabi Nabi-Nabi Unyin, Sampun, Awek Abad. Ismuhu Ahmad, Arani, Kanjir Nabi Muhammad, Alaihi Wasallam Inkan, Kagungan, Asmo, Ahmad. Nah, terus, Teman kitab-kitab, Satunya Al-Quran, Niku, Gwotong, Temjenin Muhammad, Namini, Ahmad. Asmone, Kanjir Nabi, Niku, Katah. Satunya Ahmad, Satu-satunya manusia, Mulai, jawaban Nabi Adam: "Tekankan di Nabi, terus ngono, luang sengsi Muhammad." Pertama, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikujen tane goten, di lala, jarak ibu Nabi Aisyah Ali Salam, tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lima ratus tahun, kurang lebih. Wajah Nabi Nurul Hitungan lahir di Nosenen, tanggal 12 diur awal 571 masehi Maseh ini, Masa ini dipendet saking Aisyah al-Masih lahir Nabi Isa itu 1 Januari necolok Islam necolok Kristen selawih Desember Nongo, itu urusannya orang sana 1 Januari itu Masehi Isa al-Masih 500 tahun Bayangkan malam Bunyan niku kosong nabi Wakil nabi Enggak ada nabi Ini, ini wajar loh, Nabi itu pimpinan umat Memberikan Ajaran-ajaran yang baik Menusah Sahagunya jahiliah Budul Khususnya ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk ke tanah Jowo, mulai menunggu Indonesia, itu kan yang tidak akal. kenali ketemu sekolah, yang laut, ketemu gunung, yang gunung umum, kemudian yang kuburan, yang kuburan. Biasa kenali, ada banyak sebetulnya nih, khususnya yang paling selama seribu rezeki Ya juta, pun dari mana Tuhir saat itu dina senen yang kota Mekah Ramane Syed Nabiullah Ibu Nisya di Normal seperti manusia Tuhir di kagungan Romo Kagungan Ibu Melalui Jaban, melalui Garbone Ibu Sebilan bulan lebih Atau sekolah panji dengar Bilal Nantikan pun Rasul ana basharum Nislukum Yukha, aku bodoh, ngaruh di kafe. Terus, ngajin api dulu, buatan terus ditulis, kok gunung cekul boteng. Itu tetep proses manusianya sama. Anak ninyo, roh tuh itu, karo umumnya bayi, kitos doyot, lahir, coba bayi abang gitu ya, gisa nopo-nopo, gino pogoten. Ngelek-nggelek, Nek ajar Nabi bahwa begitu dohir langsung sujud, kok isoyo, yo, yo isao betul, langsung lesanan mengucap Allahu Akbar, otomatis saya ketukac. Proses manusia juga dengan cepat, ukurannya sepuluh kali lipat. Jadi kajian Nabi sepos tahun, nek manusia biasa 1, satu, nek ajar Nabi satu bulan manusia biasa satu tahun. Umumnya, waw, niku aku laku, biasanya ya sekitar umur eh, 10 bulan, 11 bulan, mungkin setahun, bisa ke timi-timi, ini apa berarti? Nabi satu bulan pun bisa pelayu, wala, ini aku beda nih, Mereka sering kita aturaken kanjir Nabi aku menungso, ora orakoyo, lumrahi, Menungso Nah kita menghormati mulut dan niki, boten sebatas Menghormati sosok lahirnya manusia Dilalah menungso sing lahir Dino senen Tanggal rolas mulut niku Menungso sing Ditubuh sang alam Jenenye Kanjeng Nabi Muhammad Salam Bertori salam Betul Al-Qur'anul Karim Nekan jadi Nabi buatan betul Quran buatan nonton Risalah buatan nonton Syariat buatan nonton masjid orang Allah Mula sedi peringati loh ini sosok manusia syariat buatan nonton Kau dati kesepakatan Khusus junjungan Nabi kita Muhammad SAW, diperingati lahir. Romonggo, setiap bulan mulut, di jebakan, ojo isin-isin, biejarani, ojo sampai brei mulut jadi. Coba Nabi ini foto rohmat, foto anugerah. Nek ngaku Umat Islam, ngaku umat ikan Jinatri, melepuh bulan mulut orang kemudian rahoratuisi begini. Orang turisin, Wong Kristen pedo Natalan, Wong Kristen Wong Buddha pedo waisak Wong Cina pedo Imlek, Wong Islam mulut dan inah ini wayang urungan, Yesus dunia urungan, bosok Kiai ini pro urunan Insya Allah rezeki sepanjang dengan kepala kan ke gobrut dan orangnya, berton berlipat ganda niat menghormati boyosan dalam nabi kita Muhammad Shallallahu Ucapan terima kasih secara nalar, upohal kaji nabi di kuburan doki, rusak bahasa, tujuannya ini niki. Ina Kulaukannya panjenengan ngerti barang bener, ngerti barang salah, ngerti jik ngerti bengkong, ngerti duso, maksiat, ibadah, ngerti Al-Quran, ngerti Islam, ngerti Gusti Allah. Kabeh mergos syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran ini kan di Nabi berarti ini kan jadi Nabi buatan dohir ya syarikat buatan dohir ini tuh derajat penabian pun stop, pun buatan nanti Nabi mana? pun ditutup pinre kaya ngopo sekti nih kaya ngopo ngalime nih kaya ngopo Nek perlu bisa ngilang sih bisa ngaran kitab sih tapi Nek pun piang ngaku jadi Nabi wajah wajib orang percaya pun pinternya ngopal apal Qur'an sisa ngerti sak tapi nih wis aku gendini kanjir Nabi Muhammad aku Nabi wajib kura percaya sebab derajat kenabian sampun rampung wis kentek tekan benung camet ngote nabi mana ini gabini pun La ayat sing kuwi aturake wae wonten -wa -wa ing ajeng surasaning pun kojaat ku ja maida wis pitutur maida min rabbikum saka pangeranmu kabeh wa huwa dawarahmatan lil mukminin maida iki minangka petunjuk lan rahmat kanggo wong mukmin Napa maida pitutur niku lahiripun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa pitutur niku Al-Qur'anul Karim pas antane Al-Qur'an kalbanjinan. Qur'an niku merupakan mau inggih pitutur petunjuk rahmat obat e ati. Nah, Kawontenipun kita sedaya pikantuk pitutuh hidayah ngeten iki kulbifatillahi wabrohmadihi fadidha'alikah tayyatrahum ayo bodoh bunyaw bodoh seneng lo syukuro kajir Nabi sampun doh dohir itu siapa-apa-apa kalau kita itu di anak-anak kita di pedus itu di simak anak ngiseng siap-siap ini mana seneng kalau kajir Nabi dohir kita biasa-biasa mau dari ya, bentuk ipun, kita hormati mulutnya gimana-macam Kajian Nabi Bia Mbak itu dihormati lahir di Bia Nopo, siap Setiap dilosenan, kajian Nabi Bia itu tidak akan siap Menghormati lahir di Bia Mbak Selamat tangan, merosok habra, setiap bulan mulut Sami, ngedalakan sodako, ngedalakan masalah Gosokan di Indonesia, keberkemanjian, pondok berjanji niatnya lahir di bawah kembali, seluruh rasa, lagi hal kecilnya. Nah, karim, bejo kumayangan, putra-putra panjenengan, bisa ngocok, kur kejauh dengan monggari tentang tiaqsipu sebab kali niku kagungan hak putra-putra wajib putra hak hak wajib putra nopo hak tiga nunggu sisi Ayusmiyahu, bi-ismin hasanin hayalwiladzah ya. Nekan jenengan gandah putro, gandah layak, gandah punan Pari asmo sing shahit jeneng sing hape, sing ono maknane, ono artine, ono maksute, ameng asal Saya juga kata jenen hape, jenen sing hape, jenen sing hape, jenen maknane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 terlebih soal kepukutan tadi, kapan orang mesti nengalik pupae pusar, neng umumnya gino tapi sakit tertutur pupa di menderop pupa sepuluh gino paling akhir ya lima belas lima belas pupa, pupa buruan perhambaan, serakai niki, dengan kelahiran. Band itu akte kelahiran, lingkup yang lain, tapi kalau telah lahir anak laki-laki, bumi, shiten, pada hari ini, disakiti di tiga tanggal tiga ribu dua satu, dua ribu dua puluh dua, lahir anak saya pada hari Sabtu, tanggal dua puluh dua ribu dua puluh dua, atau Kalau pesen tidak pernah terjadi orang berbuk Islam Yogyakarta, orang berbuk Jawa yang Islam, atau tanggal 12 Robiul Arab ibu Arab Islam, orang 12 mau lut, sudah diskualifikasi, ayo stop ini, main nggak? Aku Aduh banyak Wong ya. <SILENGALAN> orang-orang paham Rangkepan-rangkepan dinon itu manfaatnya agen ya Ini orang-orang bawa Ini, orang ini noro wali, baru-baru biasa-biasa Ini saya beli orang-orang rangkepan-rangkepan dinon itu nampung wong orang Bawa -wo -wo. <SILENGALAN> bata Komunis nggak punya, orang Arab nggak punya, nggak punya satu satu teteh satu tete. Wojo, tabai, satu pa, atau satu pai pa, dua belas mulut tahun kemudian mesti begitu. Cek printer di cek printer cek tempat, metopubertiku, nasional, ngambil nasional, rapat ketempat, ikan rusuk, umum, itu bayi. Guru yang tepat tadi, Bang dan bidang puskesmas. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, mesti tapi, tapi, tapi, cuma tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, itu maaf sebab tanggalnya mau berbentang, nasional, ini mengenal satu bulan 28 hari 31 ini Islam kali Jawa, ini ora terlalu puluh orang-orang yang terlalu orang -orang tanggal roh itu Oktober ini apa betul? roh mulut, bukaan tanggalan 2023 22, 22 Oktober, mesti orang-orang yang terlalu Nah, gitu. kan bodoh, sakit, idino, seturut tanggal rolas mulut, uto, tanggal roliku, 2022, 2023, 2025, 2026, 2023, 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, 2024, Saya berbeda, ini bu malah 10 dino, dino bu, Ternyata, itu benar Kok pas Bu, bisa karena bayi oh hilang hilang jadi tidak merasa tenang tubuh bayi nang gitu, pijat itu ini kurang ini kok hasil bayi mau, pijat. Biar malah kono dibalut bareng segera omong, lantas naiknya mesti dustagen itu diborong beli. Saya mikir jamu ini kuat biasanya. Harap hari putih begini, jamu ini kuat, tiga roti taruh turun bayi, bayi putar gejam. Warna ibunya alay, sakit medis, Gak gak mati, kakak ngubat lah Udah, strok, Kakak makan makanan kaleng-kalengnya ternyala, please Jangan banyak banget, tradisi Ini ku ati hati -hatin dikatakan dinapi lahir di 10 M tanggal 10 Rabuul Haul. Parmi jenisnya Jeneng cowok say. Tapi nomak kata Buat cowok, jeneng Islam. Odo. Nek wis jeneng Nek Dua anak yang mau ngurus kekas Nek lana ngeluruh, nek ditutup Siti Nek ditutup Siti, nek ya kapan-kapan lah Nek lalu ayuk tina buahin nyal bales Nek lari di pun bales Sepiti, nek lana Sungati Nek putri Ya Allah tuh diperkenal lah Nek bales kok tuh langsakar di karucalan, kaya detira karu-karuan, terke tepung di, balik, balik nih gue balik, nek umur gue pasti balik nih, nek istihati peraulaman usul jibam syafi'i nih gue balik nih gue paling seketi pintu tahun, paling akhir di malas tahun tapi kita tahun di Indonesia dari konten jangan tahun semua dari konten rata-rata bucak balik ini kurang langsung itu di sekitar taman SD lah selas, tolas, tenulas kira-kira-kira paling gede ini kurang langsung tahu dari nanti kurang-ngedakan bucak itu kurang langsung tahu dari balek balek ini kurang nik, langsung ngimpi ngerti ngimpi apa orang klenyar-klenyar jelas-jelas benda pun menstruasi nek, putri menstruasi nek putri lanang nek, bu, jenenge, mo, jadi mukalat jadi islam Balik akal no, no puncak, un balik Islam. Aku menepuk Islam, balik pun ini tuh Bali roh. Itu tuh penuh hack, penuh situasi. Lana mustajar-tejar. Balek balik, akal, akal sehat, ora kempir, Jadi nopo pong bulanan gue itu si si piagam muslim atau muslimah agama nih Islam agama nopo Islam Islam i balik lu pun balik lu nopo ngitu hapot lucu lo pun nelayan lenger-lenger pun waras hati ini kuat kudu nindakake dawuh-dawuhipun Gusti Allah, mangsane salat ya kudu so, mangsane Ramadan koso ya kudu poso, laksana sane setuju, nek ora kudu. Nek pod barek kudu sunat, kudu cepet. Ayuk dinawi Idul Fitr. Syukur sing saye su gotak-gotok lho bayi-bayi dendu enggak kok, Bah. Nge tebelku putang bulus pun monggo Mong Nek terbalik Bapak lo bantuan bandar, bapak lo bantuan ayo sepek urunan Ini di mana kewengat dikit dari bantuan sungai, buat tusuk abil, sakjianya sang urai abil Bahaya nih Perbicaraan lah urunan ayo udangnya dokter, udangnya mantri Disekiti orangnya bareng, bareng, kan cusapin boter, ini buatnya bahaya nih, tusuk syukur sabdunya balik, bodoh disuruh lagi. Nomor tiga hak hakim yang sebut itu abad. abal. Ayu alimahul Quranah wal adabah wal ailmah. Berarti ini itu nggak sih wong wong abal. Berarti tidak sih pak kiai, berarti tidak sih pak guru. Nggak sih segi a, sepenuhnya kedua orang tua. Pertama, muru'i Al-Quran Ojo sampe anak-anak itu Orai so ngaji quran Alhamdulillah Kalau kataman ya Tentu nama uh, Wah dengan pejobaan Tentu so kriki Tentu kampung kriki Kalau di hari ini Orai simpilem Muru'i Murani Al-Quran Sari ini jenikan kabin itu buddho Nanti buddho oleh semua Akan dia naji Uto piter tak ternak obr Malu ternak obr Nih kok berusaha Tentik lagi urnanya ke dewek Nih sekuduni Nah ini jenikan aku ternakin piaba malah karu-karuan Toko mani udah keluar. Nah, ya, baru kan yang tadinya nurut guru, bakau, perisman kan enteng, enteng, baru-baru ini enteng, di WA, kurma tuh kata mah kode, selamat, bejol ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Perilaku abad ke sebab pendidikan paling bagus ini ialah sekarang informal. Informal pendidikan rumah, Pak penjengai barang opo, opo, 4000 penjengai barang opo, Nek penjengai barang opo, 4000 penjengai barang opo, 4000 penjengai Pak opo, 4000 penjengai barang opo, 4000 penjengai barang opo, 4000 penjengai barang opo, Dua hari ini mau naik pompa ini legaliti, ya kak. Sekolah itu gue berbuih karena SMA, Corjo, berisoparioko. Tapi untuk ini legaliti, ya, lebih permanen. Kalau pendidikan paling utama itu informal, pendidikan jahil, ya, dalam rumah. Untuk formal, informal di dalam Indonesia. Dibulangi kuda, kubur, lah Islam, beli liga, alhamdulillah, di asko tengen. Pada orang ngerti alam, gue penting gue, gue diwarai dibarei alam ubi mo co bis bila, alam mam bismillah. co Bumi akhlak, perilaku, karung-karung itu hormat. Di calon Jawa, Jawa mau, mau Islam itu gitu. terlepas paspor lingkungan, budaya, adat, masing-masing. Di Islam itu begitu. Apikmu mewong Arab, dulu meski apikmu mewong Jawa. Apikmu mewong Jawa, dulu meski mewong Arab. Jokri pun Islam, Nabi itu wong Arab. Orang bahasa dowo tangan ini, panjang tangan, awon obawon, panjang tangannya itu dowo tangan ini, awon ini, waktu itu baca wow, cowok Indonesia ya elek, panjang tangan apik, dowo tangan ini, panjang tangannya, balik, curah, ini apa buat Kita harus kebunyai ke Kabupaten Polor, ke Kabupaten Kebumen Kata lembaga-lembaga pendidikan Ini kan saya Menggulapusen ini badini, putera -putera Ini panjangnya putra-putra ini Teng lembaga pendidikan tingali Ajaran lembaga pendidikan itu Cocok kurang karena orang punir Serajero saya, cocok ojo, ojo Apa yang cocok Wong iki kok cocok. mati cocok. apik tapi sing cocok insyaallah pergi orang dululah ya orang yang dua nuskolai orang ngaji truk anak ngaji butuh kita ngaji jangan gua rakit bukit nanti pinter alham duhilai batinnya poling dari. Oleh semua adil nih tuh kasih dia sebut Kalau dikodoh disyukuri Alhamdulillah Bisa kodoh isyaratan Quran diwocok nih rumungse isyarat moco Diwocok Jangan kepingin isyarat moco Quran, tapi ratol moco Dibers Aorot yang paling bagus Ini tuh ucapnya lahatir Quran karena mau cekoran aras-rasen Baru lia liani Rupung Ini ke masjid Alhamdulillah, tidak terbayangkan Tak terlalu masjidin biasa Mewah ini masjidin biso Alhamdulillah Ini kibangga Dengan selaku Warga kurni rejok uron Kedang syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala Dwi masjid sing api sebab masjid itu chiant, il aja a pas de chien, il simpul a pas de chien, il n'y a pas de chien, masjid n'y a pas de chien, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chien, Masjid di Ojungi berada di musola, jamaah, di pengajian, di jumatan, dan di aliansi. Nego masjid begitu Tapi masjidnya mencincar langgar-nya apa? Nah, di begitu. Langgar-nya di musola, jangan jawani langgar. Mana langgar-nya di musola atau bagaimana? Begitu jadi langgar-nya. Langgar-nya di musola Panggungan masjid musholat terus jadi musholat nah, ini masjid itu pun luar biasa khusus tempat suci masjid ini kalau nunggu seorang yang kata Ka ini itu, itu. Ini kan ibu-ibu yang akan tersihkmen setelah tersihkmen ampun rohbet masjid begini ini nanti bora, bora ampun rohbet masjid begini Menteri, negris Rumah Salat di masjid Ini dua karunan langgan Ya betul, maka itu rata asli Kalau masjid itu Ketentani Nah, si teman mawan Shingga kuyung masjid Insya Allah Sambi uji panjenengan Sampai uji panjenengan Sampai uji panjenengan Bejuang kumayangan Arto panjenengan Rizki panjenengan Di dina guru masjid, ibadah. pertanyaan, apa masjid itu dugo jumatan. pertanyaan jumatan orang nek arab, kutang, arab, arab itu lo mesir, ten yaman, ten Abu Dhabi. Ini kunoan sayau, pemeriksaan buat nonton ada musola, masjid kampi. Tadi satu di, saat itu bisa sepuluh lima belas Tapi fungsi masjid pemeriksaan, bertemu ngetik ujubatan. Upamanya, di bangi saat di semua 10 sepuluh paling Tapi masjid itu ya, netang Indonesia, konten daerah selatan itu NTP Nusa Tenggara Barat, ang Nusa Tenggara Barat Bali, istilahnya setelahnya Saking itu Tapi bawaan kan salat namun nanti sholat matubah. sholat lima waktu boten, kan Kadang-kadang, saking kata imus sholat, malahnya imus sholat Guadiku malah keliru Gue imus sholat Api-apian, imus sholat Sholatnya gak imus sholat, malah imus musola. Gara kemiri diwaltek, malah kelamuk nih ya nanti Dilele umai kia ini saat imus kon pun dilele kia ini gak imus ayo ga bene musola ga pe, ma ci de cosa Niki, tara qui pun masyarakat sara musola ga pe, masjid di La sola ta musola satus. Ya. Ta Mula bejo kumayangan kandungan berisi khusus sih Sehingga dalamnya seputaran masjid Ini bisa raksipun kata Bejo kumayangan wang islam dalamnya sanding masjid Tapi ya ciroko Ngaku wang islam wangai sanding masjid Orang nam masjid Soalatera sempurna lah sholata di caril masjid ilatim masjid orang sholat yang sempurna uang senokmais di masjid kejoranan masjid usolat duur asar cukup jamaah orang jamaah masjid jangan sampai kosong diisi kejumatan nanti aliani kuraidera popo tapi tiara masjid Gih, masjid itu tidak lagi. Karena gua pok mau dibaca, Gue pengajian, termasuk gua rembuk-rembuk besok Insya Masjid itu. Gua kemaslahatan, Gue kesayangan, tapi ojo gua rembukan anggap bulalah, ojo gua rembukan anggap orjen tunggal, neng gua rembukan solawatan rapopo. Neng gua sembismi maksiat lima selain. Hiburan-hiburan yang seni, maksiat, tapi om dulu gue tunggu, cabut ya, om Mereka orang curang, orang enggak tahu sedap-sedap kosong, dua, di laman, tapi orangnya sendoknya tayu, wah, wah. sini lanang, ini Allah enggak dari pengalaman abdaniya firanya amat baik aku majidnya ya ربنا لقاؤهم بكم يا para hari masyi bismillah ini Allah mengatakan kepada wahai yang nakulah wafin apa di rumahatinya wali masyidinya Allah mengaturkan dengan nabi awam berita tabulatnya baris kot halaku baru Rabbatina fitunya Allahumma fikir, aku ditoreh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. khusus untuk takmir masjid ajik dilatih dening Mbah Biai langsung khusus takmir makin kumpul kabeh saat ini kaji-kaji dilatih kali Mbah Biai monggo monggo takmir monggo sih dengan mengikuti pelajaran pelajaran pun pun pun Bapak Nur Yanto, aduh, bisa Bapak Suparman. Kita sudahkan kesungguhan awal pun, konten podium tidak Bapak Oh, Bapak Tungicho, Bapak, Sujil, Bapak Sujil, Bapak Acur, Bapak Maniso, dan Bapak Suparno, Bapak Muryanto, monggo. Menginginkan hmm. sahur siang, nanti pesik potong acara, sakti Badrun Nego, mangge waten, pawe pasatur potw penuhan, utawi hana-hana kan. Sebut kepada Bapak, kepada Bos Deo, sahut Mirsani. Anu di dewan panitia Kasun mau persiapkan di bulan. Selamat hari karena ini kuramaran, muragia ini Ini ikan pokok Saya mohon dengan Sangat, tempat yang istri No, kok dikati dengan pampin Itu ngokok amanat Bukan jatah Amanat yang mulia Ngopeni masjid Ngopeni dalam ikut Allah Orang sebenarnya baik itu Baik itu No, pengit dalam ada Gusti. Mau niati ikhlas. Sebab, kalau gak ikhlas, mari, kok, angin sudah terus, nih, siapa saja taksa kestru. Angin, bahkan begini, nih, nih, Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu an la ilaha ilmallah Wa ash'hadu anna muhammad ar-rasuluh Kalau minyak jadi dikesar jalaupun Allah Lang Syiharikun Adhani Islam ingkang Sampun Dibur Betul Dini Kajim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lang Dati Nerasakan